kanjeng Nabi ya menungso. Yo ya nabi. Nak delok Nabi yo Nabi sahabat yang ora wani bantu, gak wani blus. Tapi Nabine yo ya kadang ngendikan sing cara dawuhe itu iku ora penting. Niku ya, pas perang Uhud Nabi ngendikan, "He para pemanah, cek aku menang cek kalah ora usah medun." Bareng perang wong Islam wis menang, para pemanah ngerti gunimae wong kafir dilepas medun wajib neng diurung rana urung menang, wujud wes menang. jadi dawai nabi wes kelangan relevansi ini. jadi mulai dicek yono sahabat beling. jadi dawai nabi wes kelangan apa kontag. madunin. Ya. berko nyongkoni wajib neng diurugunung rana kalah. wujud wes nopo. bareng madun juga ho nimah. uang kafir yang mau muter tok juga gak melaju mulai. muter, muter, muga diurugunung terus di mana? Iwalasil akhirnya orang Islam nopo kalah yang memimpin panglimane Khalid bin Walid pasukane atau pemimpin terbesar dari Sufyan tapi yang bagian nangani militer itu di Khalid hmm. tapi Khalid bin Walid malah ada iman makanya ketika Khalid bin Walid aku pertama imanku ngerti tenanak Muhammad itu Nabi orang nak Nabi omongan dan penting Allah nak yang disulayani itu berkorong bukan Nabi itu tidak ada pengumuman ngotor, tapi disulayani suhabat jadi orang Islam itu tidak jadi Khalid itu Muhammad itu Rasul dan Omong oh, sao oh, mau naarat itu turut mari perkawat akhirnya ini iman anak arah iman yo perkawat ya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yo jadi kalai kalai uang istana ini perahu tuh luar biasa <tuh> nggak pengeran dia ngerti sistem sel tubuh uang nak ketakutan berlebihan Ibu detak jantungnya Ibu keras nak keras isoh kaget mati Ibu pengeran yo namun bersama nih muncul iseng gawe Akhirnya perang itu sohabat itu malah ngantuk mau perang kok Perang kalah itu turun, pedang pedangi blok ngantuk turun lagi nah Jadi pengirahan itu yang perang badar, perang ufot, kadang itu apa Yang mereka api, yang kaget itu bisa turun yes, Ya yes, ben. itu benar, malah itu mengutangi agak, sumpah turun Orang bisa amuk ngutangnya, oh, kok gak punya langkahnya, malah turat lu ini gak melek terus, malah jantungnya kumat mati ya terus pengirat, pengiratnya semua pintar di bangku jadi perang badar, perang ufot, ada antara solusi ini uang tiga apa? ngantuk, itu wasi kumunnu asa amanatam minhu jadi Allah marihi sifat ngantuk itu perang badar, perang UFO, perang Honda, dalam keadaan darurat sohapet, ya seneng -seneng, <laughs> ya, tenang, ya, itu sahabat ya senang ya, dengan ngantuk. Ilmu somang kau tenang, diserang-serang tenang, timoti tinggal. ngantuk. itu pangeran. Itu pangeran itu unik, mulai naonowong kasusnya ke kotoran, 5000, 500-an, ikut cara, bukan menyelamatkan, jadi dunia ya, paham. Ya udah, ya, malah, baru yang masalah seberat ini, malah ditinggal. Jangan jantungnya over, malah mati, malah ngel ngel, -ngel, -ngel. Faham ya? Jadi pengirahan itu tidak ada sunnah. Ada Musa, sehingga bukti kebenaran Islam. Katus is adalah Fir'an. Fir'an musuina Nabi Musa. Tapi, nganti saiki bukti bukti kebenaran Kur'anku, termasuk baru kayak Fir'an. Orang-orang, wong orang ribuan tahun, jasadnya abadi, kayak Fir'an, itu lah di abad Orgonasi Qur'an zaman Musan Bukaran dengan fir Fir'aun, Fir'aun tenggelam Kemudian kembali muncul, Dawit mengenai oh, Falyauma nunat jika Bibadhanika Saiki, awakmu jahsatam tak selamat Falyauma nunajika jika, bibadhanika Lita ku naliman khalfaka Ah ya, ben, abadi nganti dino kiamat Lu bukti nak Qur'an itu benar saya itu yang Islam ada di bukti benar-benar ya Qur'an Fir'an yang kafir Ya, ya mulanya wong Mesir ulama ini sering dikajulah ulama Mekah Saya ingin mengajikan Fir'an Orang Mesir itu menginginkan Fir'an Saya ada wisata di luar Fir'an terus ingin kami masuk negara Saya wong Mesir itu untuk rezeki sebabnya Orang wong luar Fir'an akhirnya Mesir ono <coughs> diri <coughs> Paham? Wong oh, saya terima ulama mesir. Bedek, no, falyoma, no, naci, Wong Mekah Paling misalnya beberapa jahat Iku Leo wis slamet nganti saiki. Wis sibuk pengira, wis ora ya falu maya sak. Kita ora tau ro kersane pengira. Wis sing pengiran dawuh ya sami napa. Wa tono wis paham, dhewe ra paham. Wis disampaikan den man bata pengira. Melane lu nanti kaji sore teng mriki iki to. Sampe nek ora percaya delok teng kitab Burujak teng isya. Terus delok male teng kitab Syлятиl Auliya, kadang kitab-kitab sinden termasuk yang ben teng akhirat, nih wanten dua orang dipanggil aboh, dia sudah ribuan tahun di neraka, bareng dijelol aboh, ijek di kerang peng, be aboh enak nih neraka cum, waduh gusti gak enak plus bareng tahu sekarang mulai enak dia eh cuman balik nih neraka, uangnya melayu, cepet menuju neraka moro rangkai nganimal, tak kau pengiran. cukup melayu bantah, Gusti Kulomon bantah, saya tidak akan bantah lagi. kapok, bantah. jeneng. Maka tidak saya tidak akan bantah lagi. Gana Gusti saya tidak akan bantah lagi. Gana Gusti Kulomon kapok, bantah. Dawei jeneng. bantah nopo Gusti saya tidak bantah. saya bantah Melayu layu dua ketuaan Mereka merenroko kepengen nuruti perintahnya. Akhirnya Allah gak mentoloh Heru. Gue seum kalu sakal sana, ada suaraku, Ya tambah nurut ya, jelas, Jadi, tadi tambah nafkah kok. Carane melebur rokok, sing potensi diri dari pengiran. Jadi ini sekalian ada pengumuman monggo dapetin full rokok, cepet. Sing tambah cepet berarti tambah samina, ocong ente ini koi wong kafe ngena ini kisatu di klu dengno, lanik kola yakin eno yakin mina wong alim guru-guru kita, kuyet-kiet kita wong alim tenang, mertko wong kalim di seunak daerah ini mukun roko di klu dengno, mertko kebarane yasin bo kula kale mu gambarannya Allah oboh teng surat yasin iko nopo. Wajal namin ke ini ay tihim sata wa menofal fim sata nifal shiedang fahum layu siro ini kalo seng skiru geni weno wo ina fi ada kihim terus faiya ilal ak fahum muk mahun jati tangan ini kita kok penkulu guri terus cengkol kalian kulu dicancang. Terus cancan ilal ak fahum muk mahun jati cengkol lero cengkol loro itu ti temple eno dagu. Dijenggot, dijanggot, tutul, diabulin, dijanggot, terus dicancang dok, menyerang. Jadi, Raisa maupun rokok, istana ngeteh di disaduk 1 malah itu. Nama orang Islam maupun rokok ngeteh di diperintah. Legus yang semangat, bagus, perkara ini yang samina. Bagus, sekolahnya ini di ijazah tenak bang, di depan. Pulau Ratu Jawa. Lalu, katakan kebutuhan Tapi, sanate ngoten, gue sanate ngoten. Sini gue boten, geng. Dah yah sanate ngono ketutup pernah maju, ya mul pulang, tapi berhubung nopo hulu ne wes kiri cancang ambe nopo faiya ilal akson fahum mokmahku, wes koyok bal, nah bentuk sing koyok bal ini terus ke ego nona herani, kid ludung noneng roko moko wes, ya posisi ne wes koyok pel kare kid ludung, nah ne wutin woi faiya ilal akson ni fahum moko mahku. Nah di Islam banten karena Ko benar kok lu ditawani kan lu tuh tiang-tiang sing rososoleh, niku semangat lu tuh minong kok kafaroy zaman ing dunia nanti kau nggak noda beban mau datang tafsir Munir saya Nawawi banten itu, kemukok riwayat itu rapati bener, nak bener ya nyorotan banten tiang alim dilipu, ngaji, ngaji, nah, di libuono Suryaarto sakit ngaci tiangin, sakit ngaci dari meliti nanti ini atas. Ani nah, ku pangeran pengeran, cengkue melebus warkok kerono aku, gue kerono ngamal kulok lo, betenati maksiat gue ya jenengan. Ora ceng, kerono untuk fadelku, boten kusti kerono amal kulok. Merkikulonu to at abe jenengan, kerokae to at abe jenengan, kulom lepus warkok. Tenan ke to at be aku, jadi pangeran, i bi kusti, ke wane ceng to at be jenaman, kum sarkok. Kira to at be aku, saiki ke moron rokok melepuh. Boten kusti kulot yang solat si melepus rokok. Lha yo kok ratu atak kongkon gak nurut, terus malaikat diceluk, lebok neraka. Bekane dikongkon iku gak juga jadi kula punya dua kutjah, kiyat masuk neraka secara sega. Duo wae carane pokoke. Pokoke nek dikongkon langsung nopo? Mano. Wana ngatiku kula jajal wonten. Omre pun neraka tenan protes kula. Zaman protes ini nanti kalau <laughs> nanti fakor aku nih, tapi teman sanat yang saya baca, jadi pengairan ternyata di akhirat pun orang salah jawaban, masih disalahkan. Saat ini yang dukatut paham ilmu otazila, seakan-akan pengairan ini akhirat juga diotoritasku keliru, pengairan itu rebut dunia, malah aku. Jadi keliru genaano faham ilmu otazila, faham faham semacam-macam. Orang kalau sudah di akhirat tuh amalnya terputus sudah tidak bisa lagi. Lo pangeran yang akhirat tetap pangeran, Nambah amal yo le, nyalah nongol yo pun tetap tetap pangeran. Pangeran nobot, tetap ya allah nobot, mahyas. Orang iso pangeran diundangkan menurut undang-undang. Orang setelah meninggal itu tidak boleh ada keputusan baru. Ini sudah final, sudah MK, <tuh> sudah Mahkamah Nobot. Lo pangeran di no Mahkamah Konstitusi. Pangeran tuh tidak kena hukum. Wong oh, duo coba ya, pengairan akhirat. Pengairan udah kena hukum, malah cewek saya Zabidi, tenggeni kitab itkhaf. Fa inal amir layat awat jauh ilehil hitop. Orang yang memerintahkan udah bisa kena hitop. Jadi Raiso, misalnya dia nganggu teori, fukai amatir, ngongkon orang Raiso ngelakon. Itu sih ngongkon malah ada peluang ngakon nih. Saya lihat peluang ngontkon. Saya dah enak untuk konos hati. Ini, ini, ini perapatan, jadi ngongkon tok ora iso nglakoni lha pengkon perkara ne ra ping lakoni mau-mau kon ngongkon Loso-loso cung-cung menekno pelem ya bapak sih <laughs> ngongkon tok ora iso apa lha ngger ngongkon ya ora kena lha <susuk> nah, pangeran aturan kalau ada ya kena nah, pangeran kok kena aturan mlani banyak cerita-cerita bahwa di akhirat pun awai sonya fa di marko perkara niyo ya pengairan rakan di itu disebut manggala di yaswa wa indahu ya istisna illa pi nina wong resa ya no yo safa tapi wong saiki ku som anut fa hamu ko wong nak ni akhirat ku final ke iso ni wong pengiran sama dengan suaraku, yorong aman, mempengiran. Sama dengan rokok, yorong aman. Orang isok, menurut udang undang bahwa saya, di suaraku yang mesti abadi. Dong peng, misalnya abadi, Asing abadi gak kerasa, orga, kembali suarga, Orang, di abadi kan, asal abadi, eno kakrosol, kok kemblitemo. Gusti, kalau mesti suaraku, mergo atau ateng jenengan. Orang contoh yang mesti suaraku, fadolku. Pengiran yang sampai, citrana yang mesti suaraku, mertu, fadolku. Gusti merti, atau ateng jenengan. Yowos nak, kaya tau ateng, aku sakit mesti rokok. Buatannya pasti, kalau yang saya sih belum merokok, lu kayak bantah, berarti gak tau Gak tau, tidak pernah rokok, Bukan sebenarnya saya merasa bantah Merokok, oke okay, oke, gusti. saya minah waktu, saya mau aja sah. Untuk pakai panas, si bunga-bunga, gak masalah, sepenting tetep. Semuanya so, oke okay. Itu satu-satunya solusi, mampu ngantin dulu Karena itu sanat yang kita terima Ya sanat yang kita terima Masyur, dengan wali-wali ku ilahi anta anta wa anak ana usrah ison rango pengeeran, kusti jenengan tetap jenengan, pulau dia tetap pulau. Ini berikan tertinggi kan, ilahi anta anta wa anak-anak, anak-anak wa anta kula ke kula, jenengan ke jenengan. Seperti ini kula ke kula, ini artinya kula ke kula tetap mushaqhar, abdun mushaqhar, orang yang hanya diatur. Jenengan ke jenengan, tetap sengiswa ngatur pulau. Nah ada dua orang, mondok ini cerita hati ya. Dua orang mondok sing si tok turatu, mondo beling, sing si tok agak bingit aja. Soleh rakaruan, enggak kakak Eu duka atau ra subur dua mau buat orang ratau sholat. Semuanya. Tapi sing jadi wali sing turatu. Ternyata pengiranu tersinggung diwakili jaiji. Berkaca itu kan, kritikon juga dikontangi, dia mau nongcer, ditaani, waropi. Aku band salah, aku urusan gue bengiran. Jadi malah sih, itu gue yang Ustaz, aku salah, urusan gue bengiran. Aku baru. Aba, Astani, Alea, Rocky, Ken, Mosok, mandat ke pengiran, tukang kontrol aku. iya aku tukang kontrol. Pangeran tersinggung, orang tua, nggak orang nabi, kok ngaku gue tukang kontrol. Akhirnya malah didangkat, jadi membenarkan. Itu nanti. Perkaranya yang Sengigi semangatnya semangat dari pangeran senangannya nggak diliwu orang kan ditebak pangeran, mana kan ada di Kiai supaya mengulang monos airau sangat diliwu monos ngaji kok turu anggap baik kok perang badan banyak solusi deh wong bingung penjantungnya selamat digu saya ngurang so ponak kasus ya agak ya kita iyo rai rai kasus sih tapi ngantuk di bang Lorot apa? Perko, perang gadar, kurang sakral aja, iyo nyataannya di antara nek Allah itu di baringi, <tuk> ngantuk, idiot, kumun nuasa asa, amanatang, Allah mari, gige, ngantuk, amanatan, sebagai grosos, sifat aman, minggu, Allah. obwoh, kobong, ngerosok, ngantuk, berarti tiurip, ngerosok, makmur, wong, songan, to, wi, peng, wong, beti, songan, to, to, kais, mana, to, ngantuk, usang, teng, dak ke, ke, usang, teng, teng, ngono, pengen. Walaupun ngalih mengalih, wu fi gong gatisku <coughs> bon disiplin rai wong ngalih perkara ini rokok nak ngantuk wuyo rohma mau ngalih Harus tegakkan aturan disiplin wong wiro wong ngalih wong ngalih wong ngalih wong wong